yang sukses muda di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita mengambil kartu kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat yang sukses muda di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu zodiak ini sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh empat zodiak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 yang sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan dan pingsannya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama yang sukses muda di bulan Agustus adalah four of cup ataupun empat piala untuk zodiak yang pertama yang sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak terus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini kategori kesuksesan di waktu muda yang dapatkan oleh seorang Taurus adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan seorang Taurus mampu mendapatkan kesuksesan di dalam suatu hubungan asmara bersama pasangan dan di sini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Taurus melihat satu kebaikan yang dimiliki dan diberikan oleh pasangan secara tulus kepada dirinya dan dia tidak akan melihat keburukan yang dimiliki oleh pasangan. Dan di sini bisa dikategorikan seorang Taurus mendapatkan kesuksesan di waktu muda dalam hubungan asmara bersama pasangan dan mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara. Dan di sini seorang Taurus bisa dikategorikan berusia di antara 21 tahun sampai dengan 27 tahun. Dan di sini dikategorikan seorang Taurus sukses di dalam suatu hubungan asmara bersama seorang pasangan yang dinilai dan dijalin dengan suatu ketulusan hati dan menilai dari kebaikan yang diberikan pasangan tanpa melihat keburukannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa jadi di disini dikategorikan bahwasanya seorang tahu sukses di dalam suatu hubungan asmara dan menjalin suatu hubungan asmara yang sangat bahagia bersama pasangan dengan dukungan dan motivasi dari seorang orang tua tahu sendiri dan orang tua dari pasangan tahu sendiri, di sini orang tua tersebut memberikan masukan dan support energi agar hubungan mereka baik-baik saja dan berujung ke jenjang yang lebih serius. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umum di Emperor itu diartikan raja yang berpuasa seseorang yang berpuasa seseorang yang berpengaruh dan seseorang yang memiliki suatu kebijakan di dalam kehidupan orang lain dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang pertama yang bakal sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 yaitu seorang Taurus di sini menggambarkan Taurus akan sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori membangun suatu hubungan asmara bersama seorang pasangan dengan dukungan dari orang tua Taurus sendiri dan orang tua pasangan Taurus sendiri. Dan The Emperor disini menggambarkan seorang orang tua dan seorang orang tua pasangan Taurus merupakan adalah sosok yang sangat berpengaruh di dalam suatu kehidupan Taurus bersama seorang pasangan dan yang sangat memberikan masukan yang sangat bagus di dalam suatu kesuksesan yang mereka miliki di dalam kategori hubungan asmara selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua yang sukses muda di bulan Agustus adalah Four of pentacle ataupun empat koin untuk zodiak yang kedua yang sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 itu adalah seseorang yang berzodiak Aries yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April kesuksesan yang dimiliki oleh seorang Aries di bulan Agustus itu di dalam kategori keuangan dan disini menggambarkan seorang Aries akan sukses mudah di bulan Agustus tahun 2020 dengan mendapatkan suatu keuangan yang sangat bagus dan yang sangat menunjang kehidupannya kedepannya. Di sini dua koin digambarkan itu berada di bawah kaki seorang aris menggambarkan bahwasanya apapun langkah dan apapun kebijakan yang dilakukan oleh seorang aris akan membuahkan hasil kepada kehidupannya dan menunjang keuangannya sangat bagus. Dan satu koin di genggaman itu menandakan bahwasanya. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan oleh seorang aris di bulan Agustus tahun 2020, itu akan mendapatkan hasil dan membuahkan hasil sehingga keuangannya akan semakin bagus. Dan satu koin itu berada di kepala menggambarkan, apapun ide yang dikeluarkan oleh seorang aris untuk mencari suatu penghasilan, akan sangat berbuah manis dan berhasil di bulan Agustus tahun 2020, sehingga di sini dikategorikan seorang aris akan sukses muda, di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori keuangan, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah kenaik opson. Secara umumnya, kenaik opson itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, dan di sini menggambarkan seorang aris akan sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori keuangan. Dan kenaik di disini menggambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang ditandakan dengan support yang ia dapatkan adalah dari seseorang ataupun rekan-rekan kerjanya serta orang di sekitar yang merupakan sahabat karibnya yang usianya di bawah 30 tahun. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan seorang Aris akan sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori keuangan. Dan di sini seorang Aris menandakan bahwa usianya masih di bawah 30 tahun dengan simbol penaik Oxford yaitu seseorang ataupun rekan kerja serta orang-orang di pergaulan Aris sendiri yang berusia di bawah 30 tahun. Dan di emperor di sini menggambarkan seorang Aris dan seorang sahabat merupakan sosok yang sangat saling mendukung dan saling bergantungan dan saling bertukar pikiran serta saling bertukar dan memberikan suatu pekerjaan yang dapat menunjang keuangan masing-masing antara Aris dengan seseorang yang ia percayai yang dianggap seorang sahabat Aris sendiri selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga yang sukses muda di bulan Agustus adalah Ace of sword ataupun satu pedang untuk zodiak yang ketiga yang sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aquarius yang diangkat kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari di sini menggambarkan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Aquarius yaitu dengan mengawali suatu karir, dengan mengawali suatu pekerjaan dan bisa juga dikategorikan dengan mengawali suatu kehidupan dan kesehatan. Jadi di sini ada dua lambang yang didapatkan oleh seorang Aquarius yang ia dapatkan kesuksesan di bulan Agustus yaitu di dalam satu sisi kesuksesan di dalam karir dan kesuksesan di dalam kesehatan di sini Menggambarkan juga bahwasannya seorang Aquarius berhasil dan sukses memulai karir yang baru dengan pekerjaan yang baru, serta ia berhasil menjalankan suatu pekerjaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dan di sini, pekerjaan yang ia lakukan akan membuahkan hasil dan menunjang kehidupannya yang sangat bagus di bulan Agustus. Dan di sini, bahwasannya karir itu akan ia dapatkan. Dan di satu sisi di sini kesehatannya ia awali dan ia mulai untuk menjalani kehidupan yang lebih bagus ataupun dengan pola istirahat yang cukup, dengan olahraga yang cukup dan disinilah dianggap bahwasanya seorang Aquarius sukses di dalam mengawali suatu kesehatan dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus. Di sini menggambarkan Aquarius sukses di dalam kategori kesehatan dan karir di bulan Agustus tahun 2020 di usia muda. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan bahwasanya kesuksesan yang dia oleh seorang Aquarius di usia muda di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori kesehatan dan karir dan di sini ia mendapatkan dukungan dari seorang sahabat dan orang di sekitarnya yang berusia di bawah 30 tahun dan bisa dikategorikan juga bahwasanya seorang Aquarius di sini berusia di bawah 30 tahun yang merupakan seseorang yang sukses muda di bulan Agustus tahun 2020 dan jika kartu de kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang aquarius sukses mulai di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori karir dan kesehatan ataupun memulai karir dan memulai kesehatan yang sangat bagus dan di sini seorang aquarius merupakan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang disimbolkan dengan knight of one yaitu seseorang yang usia di bawah 30 tahun dan di Emperor di sini menggambarkan keterikatan antara kesehatan dan karir yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020 itu merupakan sejalan dikarenakan seorang Aquarius pertama mendapatkan kesuksesan di dalam kesehatan sehingga di sini menunjang kekuatan dan menunjang suatu power kepada Aquarius untuk mendapatkan kesuksesan di dalam kategori karir di usia muda di bulan Agustus Tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat yang sukses muda di bulan Agustus Tahun 2020 adalah three of Oxford ataupun tiga pedang untuk zodiak yang kedua yang sukses muda di bulan Agustus Tahun 2020 kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret untuk kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Pisces di usia muda itu adalah di dalam kategori suatu kesehatan dan di sini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang sukses bergelut di dalam dunia kesehatan ataupun bisa juga dikatakan seorang Pisces berhasil dan sukses untuk membangun kesehatan yang sangat bagus di usia muda di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini juga kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Pisces di usia muda yaitu bekerja di dalam suatu kategori kesehatan di sini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bergelut di dunia kesehatan yaitu seorang dokter muda ataupun perawat muda di sini ia dikatakan sukses muda di bulan Agustus itu dikarenakan ia sudah mahir melakukan pekerjaannya sehingga di sini berdampak positif kepada keuangan kesehatan serta kehidupannya kedepannya dan di sini seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang sangat muda dan siap untuk melanjutkan kesuksesannya di masa depannya, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page Oxford. Secara umumnya, page Oxford itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun, jadi di sini menggambarkan seorang vices sukses di dalam suatu kategori membangun kesehatan dan bisa dikategorikan sukses menjadi seorang perawat yang bergelut di dalam dunia kesehatan, yaitu seorang dokter muda ataupun perawat muda serta bidan muda dan di sini Pisces masih muda dikategorikan dengan usia di antara 20 tahun sampai dengan 25 tahun yang disimbolkan dengan page of sword yang suka bergaul dengan seorang remaja yang usia 15 tahun dan di emperor kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Kesuksesan yang dapatkan oleh zodiak yang keempat di usia muda di bulan Agustus adalah seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang sukses muda, yaitu di dalam kategori membangun kesehatan ataupun menjadi seseorang yang bekerja di dalam tenaga kesehatan. Dan di sini Page of Swords menandakan usia Pisces di antara 20 sampai dengan 25 tahun, dan di Emperor di sini menggambarkan usia Pisces dengan Seorang anak ataupun remaja yang usianya 15 tahun merupakan suatu keterikatan sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Pisces masih di bawah 30 tahun atau di antara 20 sampai dengan 25 tahun. Dan di sini kategori ini didapatkan oleh seorang Pisces yaitu sukses muda di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini bisa kita simbolkan dan kita simpulkan bahwasanya zodiak yang sukses muda di bulan Agustus tahun 2020. Yang pertama adalah zodiak Taurus, yang kedua zodiak Aris, dan yang ketiga adalah zodiak Aquarius, dan yang keempat adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal sukses muda di bulan Agustus tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.